Bicara soal iman Konkretnya itu Sholat Kalian mengaku beriman kepada Allah Tapi tidak sholat Bohong Ayo Kalian ketika wafat nanti di akhirat Yang pertama ditanya Bukan berapa mobilmu Bukan berapa anakmu Bukan berapa pangkatmu, Golonganmu apa Tidak Yang pertama ditanya sholat atau tidak Ketika seluruh pengantar sudah kembali. Semua orang yang ngantar jenazah sudah pulang. Maka datanglah malaikat. Maka akan menyodorkan lima pertanyaan. Kalau beres sholat tidak usah cemas. Kenapa? Bukan kalian yang jawab. Tapi sholatmu yang akan jawab pertanyaan itu. Maka datanglah malaikat berkata. Man Marabbuka. Siapa Tuhanmu? Kalau orang beres sholatnya. Dia akan berkata sholat, mundur dasar. Oh, hey. oh, hey. kenapa? waktu kau hidup kau rajin pelihara saya, waktu kau hidup kau rajin jaga saya, sekarang saya yang jaga kamu, kau mundur dasar. itu kata sholat saya, barabuka siapa Tuhanmu, sholat saya akan menjawab Allahu Akbar bah, mungkar giling kepala tak oh, hey. oh, hey. ditanya lagi, mana buka siapa nabimu solat kita akan menjawab ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah malaikat tambahiran luar biasa anak barito selatan ini <tik> ditanya akhirnya kata mungkar, kir kir kir kir nakir kau maju kir kata nakir, saya cuma wakaf saya cuma wakil kamu kan yang lebar kau lah akhirnya apa? mungkar nakir tidak melanjutkan pertanyaannya dia naik keras Allah dia tidak melanjutkan pertanyaan 3 4 5 ya Allah ada hamba-mu mati setanya tanya buka dia menjawab Allahu Akbar. Allah menjelaskan, wahai Nakir bukan dia yang jaga yang jawab salatmu, tak, tak, bukan dia yang jawab pertanyaanmu, tapi solatnya yang jaga. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya, tidur pengantin baru. Masalah. Masih ingat pengantin baru? Oh, nyaman banan. Sampai saya setiap malam rasanya mau pengantin baru terus Apalagi kalau istri sudah tua, enak betul ganti Rancam ibu-ibu malam ini Nah, coba lihat kalau pengantin baru Apa dia kata, eh cepat betul pagi Kenapa? Enak memang Itu kalau orang beres sholatnya Kalau tidak beres sholatnya dia sholat hanya hari Jumat paling terlambat datang, paling cepat pulang hati khutbah dia tidur pulang curi sendalnya Pak Imam, jadi ada atas malaikat, dia bawa udangnya sudah lama aku tunggu kau begitu datang ditanya, "Mana buka siapa tuanmu kaget, dia bilang tunggu dulu orang baru datang malaikat aja dia mau debat tunggu dulu balikat orang baru datang, dikasih kasih sedikit bos, ditanya lagi mana buku siapa tuanmu kaget dia jawab ketuhanan yang maha esa boleh <laughs> well, langsung di blender <laughs> Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya barabuka Dia jawab ketuhanannya, nah Maha Allah berfirman, ah itu bangsa Indonesia yang bagus pancasilanya Tapi tidak beres solatnya. Karena dia tidak beres solatnya Tidurkan dia seperti tersiksanya orang sakit gigi Coba lihat orang sakit gigi Lama, lamanya pagi <s**> <s**> ah <sl**> <s** s** unemployed> kalau tidak beres salat. Saudaraku, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya dalam hidup ini. Semua kita ada masalah. Coba lihat Pak. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Saya kasih contoh, istri cantik kok kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Jadi masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. <tuk> Aduh loran aja pian. Nanti ulur menyusul. Sampai di gedung. Mana pian pak? Iya ada <tuk> <tuk> ah, Istri cantik masalah. Istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Pak, Ma, masalah juga. Masa mau kreatif sendiri utuhnya. <tuk> Yang terbawa, namun, edung, ya, itu kawan-kawan berdua Pertimbangannya kurang banyak balik lagi masalah lagi di teman, hei, cepat kau datang di pasar Ini istri pertamamu, baku tarik rambut sama istri kedua Bingung kita mana yang mau ditolong Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, jelek istri masalah, cantik istri masalah Nih, <tutuk> saya kasih lagi contoh Waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana? Sudah sarjana selesai masalahnya muncul masalah baru mau jadi pegawai negeri sudah jadi pegawai negeri selesai masalahnya muncul masalah apa mau jadi kepala bagian sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya belum mau jadi kepala dinas sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya muncul masalah besar mau jadi sekda sudah jadi sekda selesai masalahnya tidak mau jadi bupati sudah jadi bupati selesai masalahnya mau dua periode. Sudah dua periode selesai masalahnya Ditangkap ke Tidak ada orang tidak ada masalahnya Semua punya masalah Ayo Ustadz tidak ada masalahnya, banyak masalahnya. Apa masalahnya? Ditipu jamaah. juga yang suka tipu jamaah. Berapa jam itu kesana naik speed? Paling lama dua jam, Ustadz. Sudah dua jam, Pak Haji, Kenapa belum sampai-sampai ini? Bapak bilang cuma dua jam, dia bilang sebenarnya ini Ustadz Sembilan jam. Wah. Kenapa, Bapak bilang cuma dua jam? Saya bilang dia bilang kalau sembilan sembilan jam, pasti sudah tidak mau datang. Semua ada masalah. Polisi kok kira tidak masalahnya banyak masalahnya apa masalahnya takut sama istrinya mana ada polisi di sini yang takut sama istrinya <San> Kat, istrinya suaminya akbp istrinya kombes hmm, mana dia bilang teman saya sebenarnya itu polisi Ustadz tidak takut sama istrinya Cuma istrinya ini selalu melapor sama istrinya komandan Dan komandan juga takut sama Istrinya <tuk> Ada istri polisi di sini Ada Ibu-ibu bayangkari dengar ini Jangan kau suka siksa suamimu Demi Allah ada empat perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka kata Nabi. Dengar ini, bahan bakar api neraka. Siapa mereka? Satu kata Nabi, istri yang selalu memaki-maki suaminya. Tepala, kata bang. Hmm. Hey, Marah sama suami ya, aku, boleh tak, tak, tak. Saya tidak sangka ya, kau begini bang kaya, tak, tak. Dan sangka Saya tinggalkan Sulawesi ikut sebagai polisi Saya ikut sama kamu bang Saya tidak diberikan baju saya ikhlas Wajar kalau ibu marah begitu Wajar tapi tidak boleh maki-maki saya tahu begini, saya tidak mau kawin sama kau polisi, silakan kamu Bodoh Sama saja bodohnya bapaknya ini ah, Masuk neraka kau dengar Dan kita orang suara gini Dan Kira ini gampang sebagai suami Kira gampang itu polisi kasihan ini polisi, coba lihat itu suamimu Tugas 24 jam Biar lagi ribut, libur dipanggil sama komandan. Siap komandan. Coba lihat itu, kasihan itu polisi. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Di jalan minum asap kotor di jalan. Disiram sama ban mobil. Di warung kopi tagihannya banyak. Mau datang warung kopi, sini semua orang di dalam warung kopi. Datang lagi, datang lagi, mau dibayarkan, mau dibayarkan. Coba kasihan itu polisi. Di kantor dimaki-maki. Ah, siap salah pak, siap salah, siap salah ditendam patahnya, siap salah pak itu, sampai lagi di rumahnya dimaki-maki lagi sama istrinya kenapa kau tidak lawan, bodohin aku mau dilawan, nanti akan polres oi oi bu jangan suka marah-marah, kasihan -marah. kasihanilah suamimu suamimu ini Enak itu kalau dia pulang kasihan, di kantor dimaki-maki, di jalan dia dihina, kehujanan, kepanasan, datang suami, ibu tampil memberikan semangat. Sabar bang, memang beginilah sebagai petugas, satu yang berbuat salah seluruh institusi kita dihina, tapi sabar bang, sabarmu akan menjadi amal. Lalu ibu bukakan sepatunya, lalu ibu peluk di sampingnya sambil menyanyi, bila kamu di sisiku hati rasa syahdu Oh langsung suami bilang biar saya dimarah komandan tapi kau adalah bidadari dari dan kan? masuk lagi kamar berantakan pakaian marah-marah suami kita perlu lagi dari belakang sambil menyanyi Insyaallah iman Enak kan pak polisi kalau istri kita begitu, ya, ya. Itu ta tapi itu istri zaman dulu. Istri zaman sekarang lagunya ndak enak didengar. Ah pulang suaminya apa lagunya? Lalalalalalal, panggil aku si jamblai. Abang jarang pulang, aku jarang di belai. Jamblai dong. Cepat, ibu-ibu, nyanyinya apa? Ibu-ibu boleh ibu olahraga di lapangan polres boleh, tapi jangan campur-campur laki-laki. Ini campur laki perempuan di depanlah ibu-ibu jadi pelatih. Celananya sempit, roknya sempit. Depan depanlah dia jadi pelatih bapak-bapak di belakang ibu-ibu depan satu dua tiga bapak-bapak di belakang empat hancur <tik> <tik> <tik> jadinya putar ke kiri nona, puterlah ke kanan eh beleh-beleh dah <tik> maka saudara-saudara sekalian sudah ya lain kali kita bahas, Bu Ibu, yang suka ngomel, tidak tahan itu laki-laki kalau ibu suka ngomel, ya, apa ibu tidak syukur punya suami sebagai polisi? Coba kalau ibu pakai bayu bayang kari, yang wajib pink itu, tidak ada yang berani ibu masa sama ibu. Makanya syukuri dengan cara apa, hargai suami, jangan dimaki-maki. Karena biar ibu hitam jidat, Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, tapi suka memaki suaminya demi Allah menjadi bahan bakar api neraka. <SILENCIO> Pak, <Kenapa? Kenapa? SILENCIO> saya bela kau malam ini? Kenapa semua takut sama istrimu? <SILENCIO> Ada takut sama istri yang sini? Hei, berhenti kau jadi laki-laki? Kamu -laki? <SILENCIO> dia Ustaz, tak apa-apa kalau dia ngamuk. Dia kasih pecah piring, kasih pecah semuanya Karena dia kasih pecah gelas Bantu hancurkan semua Kenapa? Piring gelas boleh dibeli Harga piring sebagai suami tidak boleh dijain istri eh. oh. Nah itu dengan takut sama istrinya ustaz bagaimana? Takut sama istri? Tidak Cuma istriku lebih berani Salatullah, salatullah ala toha rasulillah shalatullah salamullah ala yashid nah saudara tidak ada manusia tidak ada masalah penyakit hutang dagangan kadalaku-laku suami selingkuh istri kasar Anak tidak nurut semua masalah. Allah tidak menjelaskan. Pak Bupati, Kapolres, Dasat, ad, ada masalahmu, kok kaya dulu baru selesai? Tidak. Hai hamba-hambaku, ada masalahmu, kok jadi doktor dulu sekolah s3 supaya selesai masalahmu? Tidak. Allah cuma minta, ada masalah, Istainu Bisabri bersalat, sabar, perbaiki shalatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Ustad, kenapa hidupku susah? Saya dagang bangkrut, saya bawa mobil dicuri, saya ingat Grab dicuri, saya punya motor. Jangan usah, ndak usah kau cari siapa yang salah, lebih koreksi solatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidup bagi mereka yang baik solatnya. Bapak-bapak polisi, mau naik pangkat, tidak usah kau cari muka sama kapolresmu, capek cari muka. <tik> siapa, siapa, siapa, siapa semen ah! eh. lu men Hei kapolres suka sama kamu tapi istrinya kapolres tidak suka susah juga hidupmu lalu bagaimana minta kepada Allah kalau Allah yang bantu kalian tidak ada artinya kekuatan kapolres malah kapolres dimutasi bah. sholat aja insya Allah hidup membahagia Demi Allah, saya bisa seperti ini karena saya rajin pelihara sholat saya. Saya pernah rasakan di kina sama teman saya. Eh, saat malu-malu kau itu cakar semua bajumu. Cakar itu baju bekas, rombengan Alhamdulillah itu orang tahun ke-8 Ramadan kemarin, setiap tahun saya kasih sakat. Saya sekolah dulu jalan kaki dari jalan Harimau, Makassar. Jalan kaki dari jalan Harimau ke jalan Cekalang Makassar SMA 4 Berkilo-kilometer jalan kaki Berhujan-hujan hujan sekolah Waktu saya SMP Karena celana takut rusak Kalau saya duduk di bangku saya lapisi kertas beberapa Supaya tidak cepat lapuk. Saya punya celana Saya dihina orang Lihat pesawat Saya kapal lalu tuh, kapal lalu tuh saya, saya naik pesawat nanti saya meninggal Alhamdulillah sekarang saya capek naik pesawat Dulu saya jalan kaki Alhamdulillah sekarang kendaraan saya pakai di Makassar nah, tak kabur ya, supaya kalian yakin Kendaraan yang saya pakai sekarang di Makassar Belum cukup lima seperti yang saya pakai sekarang Dengan isi Saya pernah jadi cleaning service Membersihkan toilet 4 satu hari Saya bersihkan tiap hari itu di triple, saya bilang sama koordinator kebersihannya. ndak usah kau gaji saya. tapi kalau ada undian umroh kasih masuk nama saya sampai tutup itu kantor ndak dapat dapat. <SILENCIO> tapi alhamdulillah sekarang saya punya triple sendiri. bahkan sopirku saya bilang kau pergi umroh sama istri. dengan ismailullah. kalau allah yang mau kecil apa yang kau mau bos, kecil jadi kapolsek. Kecil jadi Kepala dinas, kecil sembuh penyakitmu, kecil rumahmu hutangmu lunas. Yang penting Allah cuma minta sholat dengan baik. Mana ada orang susah hidupnya kalau baik sholatnya? Tuhan apa yang mempersulit hidup orang yang sholat? Cuma kalian tidak sholat. Kalian lebih senang datang sama Kapolres, lebih senang cari muka sama Bupati. Berapa tahun jadi Bupati? Lima tahun. Paling untung 10 tahun. Sudah itu, wabila itu pikul hidayah. Ayo, apa lagi yang mau kita? Mintalah kepada Allah. Saudaraku, dengar baik-baik. Kalian PNS, polisi, ditempatkan di tempat ini. Bahkan tempat pelosok yang tidak ada sinyal. Kalian masih punya pilihan. Eh, berhenti saya jadi pegawai. Berhenti saya polisi, pensiun diri, selesai masalah. Kalian ditugaskan ke sini, ternyata tidak senang di sini. Masih bisa berhenti, saya kembali ke Jakarta, lebih sepensiun ini Masih ada pilihan. Tapi begitu kamu masuk kubur, senang tidak senang dalam kubur, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau balik lagi. Dan orang yang tersiksa di dalam kubur, kata Nabi Al-Mutahawiliwissolat, yang menganggap enteng sholat. Ketika seluruh pengantar sudah kembali, malaikat datang bertanya, maka datanglah utusan Allah dari neraka, namanya Asi Suhuja ukra Siapa? Ular. Ekornya cuma satu, tapi kepalanya tidak bisa dijutung. Dia akan berkata ini jenazah, menantar siapa kamu? Sayalah solat yang kau anggap enteng selama ini. Apa tugasmu kau datang di sini? Saya diperintah Allah menyiksa kamu, melilit kamu sampai datangnya hari kiamat. Kalian menderita di dunia, tidak akan menderita selama-lamanya. Tapi kalau kau tidak sholat, kau akan menderita selama-lamanya sampai hari kiamat. Sampai hari akhir. Sholat, saudaraku. Saya sudah sholat, Ustaz. Kenapa hidupku masih susah? Ah, kau tidak ikhlas sholat. Allah sholait pasar lagi baru sandur, nah, kau tidak ikhlas saya sholat ustaz kenapa hidupku susah, kau sholat tapi tidak ikhlas, mana buktinya itu juga pajumu kau pakai kencil itu juga celana kau pakai toilet itu juga celana kau pakai ke pasar kau pakai tidur, kau pakai main menputsang itu lagi kau pakai menghadap kepada Allah mana boleh bos, boleh tapi tidak ikhlas namanya malah ada ibu-ibu yang tanya ustaz, bolehkah itu sholat tidak pakai bihak Kenapa bisa dibilang panas, Ustadz? Karena ada kipas. Boleh, tapi tidak sopan. Ibu ketemu bupati tidak pakai BH. Tempelin ke istrinya Iya, Pak Bupati. Mohon maaf, Pak Bupati. Capa? Ayo, salat tapi main-main. Padahal orang yang baik sholatnya kata Allah, kada halmu binun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa Al-Qur'an, Nabi, Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Maka kalian kalau mau beruntung dalam hidupmu, beruntung dalam bisnismu, sembuh segala penyakit penyakitmu, perbaiki sholat. Saya sholat kenapa hidupku masih susah? Betul kok sholat tapi main-main. Allah. Ya na'mun wa ladina <Sings> Kok ketawa kan aku Allah? ayo tabli akbar malam ini mulai besok perbaiki sholat kecil deh, kecil, kecil semua penyakit kecil, kecil punya mobil kecil punya rumah kecil utang lunas yang penting perbaiki sholat apa yang membuat kadang kala orang tidak sholat satu merasa kaya ada yang kalah kaya Nabi Sulaiman, itu Nabi Sulaiman kekayaannya satu hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya emas? Ada di sini kerikilnya emas? Paling orang bugis kalau kaya dulu pak giginya dia kasih emas, kemana-mana dia senyum Assalamualaikum. Ayo, Nabi Sulaiman kaya tetap sujud beribadah kepada Allah. Ustaz kenapa ndak sholat? Dia artis, terkenal Ustaz, cakep. Ada kalah gagah Nabi Yusuf. Yusuf AS, Allah ciptakan kegagahan di dunia, 100. Khusus Nabi Yusuf, Allah kasih 65%. Berapa lagi sisanya? 35, 34 dikasih Nabi yang lain, tinggal satu 1%. Yang satu persen inilah dibagi-bagi manusia biasa. Diambil Kapolres, Pak Bupati, Ustaz Das'ad, Rama, Rahma, Ustaz ah, Tinggal berapa kita dapat, bos? Ah, Nabi Yusuf 65 tetap beribadah padahal dia cakep. Ayo, apalagi Tinggi pangkatnya, Ustaz. Ada kalah Nabi, Sule, Nabi Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pangkatnya pada saat itu, andai saat itu namanya presiden, bukan cuma menguasai satu negara, tapi beberapa taklukan Islam pada saat itu. agapi apa lagi? Ayo, kuat ustaz, olahragawan, ada kalau Nabi Yusuf, eh Nabi Musa, itu Nabi Musa kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya, dia kunci lagi badannya, tak, tak lempar songkoknya kalau beliau berkelahi, belum sampai tidurnya, sudah jatuh musuhnya tuh tetap beribadah kepada Allah ayo bupati kapolres, tidak sholat cemen lumen anggota DPR dandim, tentara, polisi tidak sholat, kecil kali aja ada Allah tentara bupati kapolres dandim saja ndak boleh tidak sholat apalagi kau yang pengangguran. Hey. apa alasanmu tidak sholat? coba, apa alasanmu? ah, saya sakit Ustaz kau silakan sholat sakit. dah bisa berdiri Ustaz, duduk. ah anggap lagi duduk. allah Akbar anggap lagi duduk. ruku Allahu akbar. Kepala kasih goyang. Sami Allahu liman Itu ruku. Kalau sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu akbar. Namanya salat duduk. Saya tidak bisa duduk, Ustaz. Ada bisul di pantatku. Kok salat baring? Anggaplah ini saya lagi baring. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. itu salat tidur, baring. Tidak bisa juga Ustaz Eh solat pakai syarat Mana namanya solat pakai syarat Matanya saja dikasih goyang Allahu Akbar Allah. Tidak bisa juga pakai sarat Ustaz solat dalam hati Gimana caranya solat dalam hati Semua bacaan solat kau baca dalam hati Bayangkan lagi ruku baca doa ruku Bayangkan lagi sujud baca doa sujud Itu namanya solat dalam hati Tidak bisa juga itu Ustaz ambil kain putih, mungkin bawa di kubur. Nah, jelas. jelas? Jelas? jelas. Dengar bagi mereka yang malas sholat. Dengar baik-baik. Satu, buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Satu kali meninggalkan sholat, Allah menghukum kalian satu hari di neraka. Berapa namanya satu hari di neraka? Seribu tahun ukuran dunia. Coba, satu hari, Santai tadi kau tidak sholat subuh, satu hari di parkir di neraka. Berapa namanya satu hari? Seribu tahun dunia. Baru satu hari. Baru satu waktu. Bagaimana lima kali sehari semalam? Bagaimana yang hanya Jumat saja sholatnya? Yang kedua, buka surah Al-Fat ayat 29. Muhammad Rasulullah, Walladzina ma'ahu as Tanda umat Muhammad itu kata Allah, kamu lihat mereka rukuk dan sujud salat lima waktu. Artinya apa? Ketika dia tidak salat, dia kafir di hadapan Allah. Apa lagi? Ustaz, saya tidak bisa salat, Ustaz. Kenapa saya sariawan Ustaz? Kok salat sariawan lah? Aduh. Jadi malih ya, ya tahu kalau lagi seriawan yang ketawa, serius -seri ini. Ah dari Mbak orang yang tidak ada sholatnya, kalian bukan orang beriman. Maka mengaku beriman kepada Allah, tunaikan sholat dengan sebaik-baik. Yang keempat dengar baik-baik iman yang mereka malah sholat. Nah, Nabi jelaskan, andai solat ada dalam dirimu, maka solat itu seperti fungsi pentingnya kepala Coba lihat kepala pak, coba lihat kepala Ada orang masuk perang polisi, tembak kakinya, amputasi dua kakinya, masih bisa hidup Potong kedua tangannya, masih bisa hidup Tidak ada telinganya, masih bisa hidup buta sama sekali, masih bisa hidup Tapi pernahkah kalian melewat di depan kapol residi, orang tidak ada kepalanya Pernah? Begitulah orang yang hidup tidak sholat Ibarat jenazah berjalan tanpa kepala Demi Allah Kalian mengaku beriman kepada Allah Kembali dari sini Sekolah perbaiki sholat Dagang perbaiki sholat Polisi perbaiki sholat Coba lihat saya kasih contoh Kita di dunia ini cari dunia Mencari nafkah polisi, tentara, PNS, pedagang, petani Semua mau cari dunia Siapa yang punya dunia Allah, saya kasih contoh. Pak Kapolres punya ajudan, Pak Dandim punya ajudan, Bupati punya ajudan. Coba kalauin mereka ini bos-bos panggil ajudan, misalnya Kapolres panggil ajudan, ajudan, langsung itu ajudan, biar lagi tidur, lompat, siap komandan, biar lagi makan kuaci, lho. siap perintah, coba langsung lari kira-kira kalau Kapolres panggil Ajudan tunggu dulu pak Ajudan papan tidak lihat saya sibuk diinjak lehermu bos Tuh. begitu takutnya manusia ketika mereka memanggil bosnya memanggil komandannya menanggil begitu takut tapi ketika Allah yang panggil ayah Allah mari dirikan solat. Apa kita bilang, tunggu lagi ada pembeli, bayangkan tuhannya disuruh menunggu. Kapolresnya tidak berani bilang tunggu, Allah yang panggil dia bilang tunggu. Pantas, 30 tahun kau jadi polisi, tidak bisa lepas dari BRI. Hmm. Kenapa? Hah? Karena kau anggap reme itu panggilan Allah. Maka perbaiki sholat, kecil buat Allah, kasih kalian apa yang kalian mau. Perbaiki sholat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua Setelah sholat Kaitannya dengan persaudaraan Lihatlah sholat jamaah Bicara soal persaudaraan Belajar dari sholat jamaah Ada di antara kita rajin betul sholat jamaah Tapi suka bermusuhan Itu berarti tidak mengambil nilai-nilai sholat jamaah Coba lihat sholat jamaah apa Berbeda-beda orang dalamnya sholat Tapi ketika takbir semua sama Coba Bayangkan kalau kita sholat Pakai bahasa masing-masing saya yang jadi imam keturunan Arab dia takbir pakai masa Arab. Allah datang hubungan kita orang Bugis, dia takbir pakai masa Bugis. Mungallahu taala malupo. Coba. Ah, datang juga bubuhan Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Ah, datang pula orang Kutai, dia takbir pakai bahasa Kutai. Allah pore beneh. Ah, datang pula orang Padang penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir anak dari Jakarta dia takdir pakai bahasa gaul Allah gede banget gitu loh kacau toh itu belajar Pak coba lihat orang dari masjid yang masuk dari pintu kanan masuk masjid menghadap kiblat, yang masuk dari pintu kiri masuk masjid hadap kiblat, yang datang dari depan masjid masuk ke masjid hadap kiblat. Tidak ada orang masuk dari kanan, dia menghadap kanan Masuk dari kiri, hadap ke kiri Begitu sejuta, baku hantam pantatnya Begitu orang Islam Bersaudara kita Ini sekarang yang banyak Membuat kita pecah belah Apa? Satu yang membuat kita pecah belah Apa itu? Pilkada Sebentar lagi pilkada Pilkum silakan berbeda pilihan Siapa calon Gubernur gubernurmu? A Siapa kamu? B Siapa kamu? C Sama saja siapa yang terpilih gubernur kita semua Jangan kalian berpecah belah hanya gara-gara janji-janji politik Jangan percaya janji politik kalau mau dia pilih diganti Dia bagi-bagi kartu namanya nih kartu nama saya Bagi ini ini Sama-sama kita orang Banjar Pilih saya Ada masalah Telepon saya 24 jam Begitu terpilih diganti nomor HPnya Jangan kalian berpecah belah Hanya gara-gara Pilgub Ini yang Pilgub ini biasanya saya belah ini Apa? Tim sukses Dengar ini Para calon-calon -calon ini Silahkan kalian jadi tim sukses Tapi jangan bodoh-bodohi masyarakat Jangan kosogo rakyatmu Dengar Pak Bupati Bapak mau maju dua periode Jangan ajari rakyat itu disogo Jangan bagi-bagi duit Tim sukses Pak Jangan percaya Mereka itu cari duit aja Bapak <tuh -tuh. Pak Bupati tidak semua orang di dekat Bapak orang baik. Mereka hanya mendapat apa yang bisa dapat dari Bupati. Maka <tus> uh, Pak Bupati, kalau Bapak jabat tangan sama orang yang ada sama Bapak, terutama kontraktor, ucapkan ta'us berlindung kepada Allah. A'udzubillahimina Saya berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Ah sudah itu. Ya, percaya Pak Bupati. Tidak semua orang di samping bapak niatnya baik. Yang ada adalah apa yang bisa saya dapat dari bupati. Ya, nah, tambahin lagi. Kamu juga jangan minta wanipino. Nah, kamu larang orang di sogo tapi kamu bilang wanipino mas. Hei, kalian tidak akan kaya dengan menerima uang politik 300 ribu. Kalian tidak akan miskin dengan menolak uang 300 ribu Tapi demi Allah Uang yang kau terima dan masuk dalam darah dagingmu Akan menyebabkan kalian akan susah diterima doa Kenapa? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Makan-makanan haram ya. Ayo Jaga persaudaraan Waktasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai bercerai kata Allah. indah malu mu'minuna ikhwah. Umat Islam itu bersaudara. Coba lihat Pak, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerja sama. Coba lihat. Anak muda jalan malam-malam, jalan-jalan-jalan, tahan tuh kakinya. Cek. Kaki tahan tuk, seluruh badan berpartisipasi. Yang pertama ikut berpartisipasi. Mulut. <tuh> yang kedua. Mata mencari. Yang ketiga ditemukan. Mulut meniup. Yang keempat. Tahan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah. Semua ikut-ikut merasakan sakitnya Tidak ada orang tahan kakinya. Hmm, rasa kau. Siapa suruh kau jalan. Siapa kau suruh jalan? Maka mestinya masyarakat. Barito Selatan, ada jadi tentara, ada jadi polisi, ada anggota DPR, ada pegawai negeri, ada pedagang, pengusaha, nelayan, berbeda fungsi. Satu tujuan, mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Maka polisi akan berkata, tentara akan berkata, jangan kau ganggu rakyatku, kau ganggu rakyatku setembak kepalamu. Itu jadi tentara dan polisi seperti itu. Dan rakyat juga berkata jangan kau usik polisi kami, jangan kau hina tentara kami, kau hina mereka. Kamu hadapi masyarakat Barito Selatan. Wow. Itu namanya persaudaraan. Jangan kau hina bupati kami, kau hina bupati kami berarti kau hina kami masyarakat Barito Selatan. Itu namanya bersaudara. Bupati juga begitu. Jangan kau hina masyarakatku, jangan kau ambil uangnya, kau ambil uangnya ko. dapur kau di KPK. Yeah. Kau hina. Berbeda-beda kita, tapi tetap satu. Coba lihat tangan kita, Pak, kalau kompak. Ah, ada yang ngaku, eh, jadi tinju. Tapi kalau bercerai-berai, hanya jali kelingking. Apa yang bisa dilakukan jali kelingking? Paling seksi kebersihan. Nah, masuk semua di sini. Maka bersaudara. Jangan berpecah belang gara-gara pilkada. Orang mau jadi gubernur, orang mau jadi di rumah dinas, orang mau dapat kendala dinas, kalian berpecah belah goblok namanya. Ya. ada orang suami istri bertengkar gara-gara beda pilihan. Beleng-beleng. Dengar. Ya. Nah, bersoda. Apa enaknya kalau banyak teman? Satu, banyak teman, banyak rezeki. Saya selalu bilang begini, saya ini tidak banyak uang saya, tapi banyak temanku, temanku banyak uangnya. Saya di Makassar, tidak pernah laku saya punya duit. Saya ke pasar, baru saya turun dari mobil, ada yang terlihat, Assalamualaikum ustad, dalam hati Ibu aman dan terkendali. Ada yang isi telur, ada isi beras, ada isi sayur, segala berapa ji? Enggak usah Ustadz, enggak enak masih pagi-pagi. Enggak -pagi. usah Ustadz, ah, berapa ji dalam hatiku? Memang itu bertunggu. <laughs> Banyak teman, gampang selesai masalah. Kenapa? Saya pergi perpanjangan sim di Polres, Makassar. Saya baru turun dari mobil, dilihat sama Kapolres Tabes. Assalamualaikum Ustaz, siap Komandan. Waalaikumsalam. Ada apa ini Ustaz? Perpanjangan SIM Komandan, panggil kasat lantas. Pak Kasat, tolong bantu Pak Ustaz ya. jangan lagi ku uangnya, berdosa kau uang Ustaz Komandan. <tik> <tik> <tik> Enaknya jadi banyak teman, gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman, sehat walafiat. Kok bisa? Banyak doakan. Saya ini Pak hampir tidak pernah tinggal di rumah. Orang bilang tu buat betul ini pak Ustaz. Saya bukan buat, tapi banyak doakan saya. Alhamdulillah, banyak teman, murah rezeki, gampang selesai urusan, sehat wal walafiq. Maka saudaraku, bersaudara, lah. jangan berpecah belah. Kalian berpecah belah, biar ikam solat kalian akan bangkrut. Kata Nabi suatu ketika, ada deruna manil muflis, saudara saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut nanti akhirat. Yang tidak sholat dia ya rasul, dia sholat; yang tidak puasa ramadhan dia ya rasul, dia puasa; yang tidak bayar zakat dia ya rasul, dia bayar zakat; yang tidak haji dia ya rasul, dia haji bahkan tiap tahun dia umroh. Oh, sahabat heran kalau begitu siapa yang mangtul dia ya rasul? Nabi menjelaskan, jauh wahati urakim tetangga yang jahat sama tetangganya dan memutuskan persaudaraan sabat bertanya, kok bisa bangkrut? dia puasa, dia sholat, dia sakat dia haji, kok bisa bangkrut? nabi menjelaskan, betul hubungannya kepada Allah baik tapi sayang hubungannya kepada sesama manusia jelek maka ketika dia setor pahalanya ya Allah, ini sholatku 30 tahun datang tetangganya tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di baritur selatan dia serobot tanahku di pagar saya mau lapor dia temannya sama polisi. saya minta keadilan dia bilang Allah berfirman ya sudah ambil sholatnya itu 30 tahun habis sholat 30 tahun dia setor lagi puasanya ya Allah ini puasaku 30 tahun datang lagi teman kantornya tunggu dulu tuan saya pernah satu kantor dia fitnah saya katanya mobil kuasil korupsi gara-gara itu saya dijadikan staf ahli ahli yang tidak ada stafnya saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah ambil dia punya puasa Habis sholat 30 tahun Habis puasa 30 tahun Dia setor lagi hajinya Ya Allah, ini hajiku Datang lagi, tunggu dulu Tuhan Saya pernah sama-sama calik Dia fitnah saya Dia sebarkan berita bohong Dia kina saya Dia sebarkan berita kebencian Gara-gara fitnahnya Saya tidak terpilih, padahal habis buat saya 2 miliar Allah berfirman, ya sudah ambil saya hajinya Habis sholat, habis puasa, ambil haji setor sakatnya, ini sakatku ya Allah Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Saya juga pernah difitnah, Katanya anakku yang urus rambutnya Bukan anaknya, suamiku, karena suamiku keriting rambutnya nah, Sudah, ambil dia punya sakat Habis semua Masih ada yang datang Ya Allah, saya pernah juga disakiti ya Allah Yang tadi banyak amalnya berkata Ya Allah, bagaimana lagi sudah habis amal saya Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak ada balasannya. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakit. Bangkrut. Biar hitam jalan sholat, Pak. Biar Bapak sholat jamaah di masjid. Bapak rajin, tadarus. Tapi semua tetangga Bapak musuh, Bapak akan bangkrut di akhirat. Maka Polres tidak mau kita bangkrut di akhirat kelak. Maka diadakan tablik akbar seperti ini, supaya kita memberi persaudaraan kita sakit dia hina, biarlah sakit hatimu Allah yang balas maka nanti kalau ada yang bermusuhan pak minta maaf maka Polres minta maaf sama anak buah yang pernah disuruh pusat hitungan Belanda Badan Dandim minta maaf sama anggota yang pernah kita injak-injak kakinya Pak Bupati minta maaf kepada pegawai kita yang pernah kita mutasi karena kalau mereka pulang akhirat dia dendam, bapak akan bangkrut di akhirat kelak bapak-bapak yang pernah menyakiti hati istri nanti pulang, minta maaf sama istri caranya minta maaf ah, begini caranya pak satu jabat tangannya Tuh. dua pandang matanya senyum yang pandang melotot yang keempat, yang paling penting sebut jujurnya dosa bapak harus sebut bapak Bupati, maafkan saya, kenapa dek ada ah, dulu kita hilang meja di kantor. Saya yang ambil pak. Ah! Baru rupanya ambil kasi kembali itu. Baru rusak. Selama meja tidak dikembalikan. Selama itu tidak dimaafkan dosa-dosa. Maka pejabat-pejabat yang pernah ambil barang-barang kantor. Anggota polisi yang pernah ambil barang-barang kantor. Kasih kembali besok. Termasuk ibu-ibu yang pernah ambil piring ketika ada pengantin. Kasih kembali besok termasuk bapak-bapak yang pernah ngambil uang caleg? sebab ini semua dia akan saya serius sih nah, bapak juga kalau minta maaf sama istri sebut minta maaf saya bu, istrinya apa judulnya, ndak enak nanti kau ngamuh lagi, apa gak enak, nanti kau marah enggak, saya gak marah Aba. betul kau ndak marah, betul ibu betul pak, betul ndak marah, betul Maafkan saya sayang, waktu saya tugas dulu di Jawa ini ada perempuan mirip betul sama kamu. saya hilap saya. Saya selingkuh, maafkan saya. saya dan bilang istrinya tidak apa-apa, Bang. Saya maafkan, begitulah manusia biasa. Kadang kala kita hilang, Saya maafkan karena bulan lalu saya juga selingkuh. Bagaimana cara memelihara persaudaraan? Satu, memaafkan. Dua, ayo datang ke masjid. Di masjid kita sholat berjamaah. Itu contoh persaudaraan dalam Islam. Alhamdulillah saya lihat ini di masjid Pak, di Barito Selatan selalu ramai sholat jamaah. Apalagi kalau subuh, bus penuh. Sampai di luar, tidak ada di dalam dan di dalam masjid orang tua yang sudah buka sakaratil ilmah pun. coba saya berharap enak betul kalau bupati punya kebijakan solat berjamaah Masya Allah Bupati kalau rajin ke masjid, Pak, semua kepala dinas pasti rajin. Kalau yeah. oh. Bupati sholat subuh berjamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati eh, Mana ini kepala dinas P.U.? Tak pernah juga saya dapat sholat berjamaah, oh, Satpol PP pergi kasih tahu, polisi tengah. <laughs> Satpol PP itu polisi tengah. Sampai pernah ada komandan Satpol PP dia bilang Ustaz. Gara-gara ustadz selalu bilang Satpol PP polisi setengah. Banyak sekarang Satpol PP cerai sama istrinya. Kenapa bisa? Karena istrinya baru tahu ternyata suaminya bukan polisi. Saya bukan Satpol PP bukan polisi. Polisi pamong Praja. Nah, Praja kata, Eh Pak Hadis, Eh cari kok Pak Bupati tadi subuh. Kak, katanya Pak Bupati kalian gak pernah datang sholat subuh. Besok, jam empat salat subuh, jam tiga sudah ada di masjid <SILENCIO> kenapa dia takut sama bupatinya? Hah? datang lagi ke desa, ke kecamatan gak pernah didapat Pak camat. saya tidak pernah dapat ke, ke masjid kalau pun malas berjamaah, banyak yang mau jadi cawan itu, oh sudah, lima waktu dia jarang <SILENCIO> begitu juga Kapolres, kalau Kapolres dan tim selalu ada di masjid semua kapolsek Polsek rajin juga ke masjid itu lainnya punya jabatan, Pak ada orang sholat jamaah. Alhamdulillah. Apa yang membuat orang malas jamaah? Satu, karena dia lihat tidak pahalanya. Dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Bupati mungkin, siapa yang datang sholat berjamaah subuh Dapat pembeli pulsa 200.000, beras 50 kilo Saya yakin jam 4 sholat subuh, jam 12 sudah penuh mesin. Yang kedua, kenapa orang malas ke mesin? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar ini pahalanya berjamaah, Pak. Supaya Bapak rajin jamaah. Kata Nabi, siapa yang ngunduk dulu lalu ke masjid? Maka melangkah kaki kanan, satu pahala. Melangkah kaki kiri, hapus dosa kecilnya. Coba bayangkan, kaki kanan, satu pahala. Kaki kiri, gugur dosa kecil. Rumah Bapak ke masjid 300 meter. PP, 600 meter. Berapa langkah kaki itu? Apalagi kalau Bapak jalan begini. <SILENCIO> <SILENCIO> Apalagi pahala berjamaah. Kata Nabi, kalau kalian ke masjid dan gerimis atau hujan, basah bajumu ke masjid, tidak usah cemas. Baju yang basah itu akan melindungi kalian dari sentuhan api neraka. Apalagi keutamaan berjamaah. Semua materi yang kita lewati Pagar, tembok, dinding, aspal Akan jadi saksi Ya Allah, jangan masukkan neraka Saya saksinya 21 Februari dia datang berjamaah sholat di masjid Itulah sebabnya kalau kita sholat sunnah di masjid Tiap dua rakaat pindah Dua rakaat pindah Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat Jangan juga salah paham Mantan sudah dengar begini Uh, oh, dia ke kota dulu Meliling lapangan sepak bola Baru dia ke masjid Sudah sampai Begitu Sudah selesai sholat orang ah, belen -belen. Apalagi taman berjamaah Ripat 27 Artinya apa? Satu kali sholat jamaah di masjid 27 kali sholat di rumah sendiri baru sama Ayo hidupkan sholat jamaah Banyak lagi pahala berjamaah di masjid ah. Apa penyebat yang ketiga orang malas ke masjid? Karena menitipin masjid tidak bagus. Hmm. Saldo ke 70 juta, tapi karpetnya musuh. Hmm. Dengan ini takbir masjid. Kalau ada pengurus masjid di sini, jangan simpan jamaah saldo menjadi di bank. Jangan kau simpan sumbangan orang di bank. Kenapa? Selama dia mengendap di bank, amalnya orang tidak jalan. Kalian bertanggung jawab di akhirat keluarga jadikan uangnya orang keran jadikan uangnya orang tegel jadikan uangnya aset jadikan uangnya orang menjadi karpet supaya amal jariannya jalan ini saldo 100 juta kita mau ke cindadayu. ini pengurus masjid seperti ini kalian akan bertanggung jawab di akhirat kelak. apalagi membuat malas orang ke masjid Pak. bagaimana orang mau ke masjid jelek manajemennya saya ada bangun masjid di kampung saya, Alhamdulillah seperti itu masjid paling cantik di kabupaten saya. Imamnya penghafal Quran, muat sin asan, lomba asan yang menang juara satu. Saya gaji layaknya pegawai golongan dua pegawai negeri. ya bulan saya gaji, saya kasih motor dinas, saya bikinkan rumah untuk imam. Penceramanya profesional, belum ceramah sudah saya kasih honornya Karpetnya empuk. Tukang asan bagus, penceramannya enak, ber -AC. orang ramai-ramai datang ke masjid, bahkan dijadikan wisata religi. <SILENCIO> Ini bagaimana orang mau ke masjid? yang asan orang tua sudah pensiun, Banyak yang asma a -a -a -a. Ada bilang yang murid, itu lagi orang tua asan, dia lagi bikin jengkel. Ayo. Karpetnya begitu kita sujud teh cica didapat panas pula. Sunsisternya begitu kita takbir langsung story. Oh ngawangi, oh, abur Sudah asa sudah takbir terpaksa kita tahan sepuluh menit. Apalagi binceralamanya neraka aja terus dia cerita, kalian dibanting, dibakar, ditusuk pakai Inggris, masuk di pelus. Dia bilang ada muda-muda usia ke kemiskinan bikin takut Ada nah, juga itu pencerama neraka aja terus dia cerita. Kalian biasanya punya neraka. Kau pernah hari kiamat dong Kita di rumah di marah-marah sama istri, di warung kopi banyak tagihan, di kantor di marah-marah, maulah kita ke masjid supaya dapat pencerahan sampai di masjid neraka. Juga. Bagaimana kita tidak cepat sekarang timah? Apalagi membuat orang malas ke masjid, Pak Imam. Dan ada juga ini Imam mencengkelkan. Ada muda, Pak, malam Jumat dia mimpi masuk neraka, dia tobatlah pergilah mulai dari tobatnya salat subuh. Mulan sholat subuh, Jum'at, saya bilang, gimana anak muda? Eh, nak sholat di masjid, oh. dia bilang, apa enak Ustaz? Aliran sesaat Kenapa kau bilang aliran sesat? Sholat subuh tiga rakaat Bukan tiga rakaat sujud tilawa. Makanya iman, kalau mau takdir sujud tilawa, jelaskan dulu sama jemaah. Kita sujud tilawa, supaya orang tak malu. Nah, biasa kita rupu internet, kita turun. Ada juga, ada juga itu Imam menjengkelkan. Dengar ini yang suka jadi Imam. Dengar ini Pak, siksa jamaah. Kata Nabi, kalau kau jadi Imam ringkaskan bacaan solatmu, itu sunnah. Ringkaskan bacaan solatmu. Ini jadi Imam, Allah baru mau takbir sudah lama. <tuh> <tuh> kau tinggalkan Nabi kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan salatmu. Kenapa? Karena yang di belakang macam-macam. Ada orang tua pensiunnya yang remati Jatuh kepalanya. Naik lagi. Baru selesai jatuh lagi. Ada juga berkali ibu-ibu yang sekali kentut Atau ada satpol pp Yang pakai sepatu baru Saya simpan Wih, sudah sepatu saya ini Wih, sepatu Atau ada anak muda Yang kunci motornya dia lupa di motor Wih, sudah motor saya lama enggak. Wih, Pak Iman, lama putar ada ke Itu dagang Pak Imam. Ya. Yang kedua, kata Nabi, umum ringkas. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. tujuannya apa? Satu, ketika kau salah, ada yang bisa luruskan. Coba, kalau imam membaca waktu salah, kita bisa bantu. Kenapa umumnya orang hafal? Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal salah eh, sudah hadapi diri suruh sendiri yang kedua kenapa disuruh baca yang menyerah hafal supaya kita bisa husuk coba kalau imam baca watuha kita husuk ikut kenapa kita hafal tapi begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 5 sampai 105 Allah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah kita mau ruku, imam belum ruku Kita mau ikut, tidak dihapal Terpaksa kita baca sama pengumuman di masjid. Dibaca itu keadaan keuangan masjid. <taskan> sampai tandanya pun dibaca. Pak. Sudah selesai satu papan belum selesai imam bacanya. Dibaca lagi kalender Pak Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Barito Selatan. Belum selesai imam, apalagi dibaca bajunya lagi orang dibaca Pak. Canek DPD ini dong. <taskan> Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Tidak Eh, satu ketika ini kisah nyata Pak. Waktu saya masih kecil di kampung, salat asar lama betul imam sujud. Ini tidak biasanya, kok lama betul. Laos banar nih. Tiba-tiba kawan saya diangkat kepalanya, dia teriak, hilang imam!" Ternyata imam yang ditunggu dia keluar pintu samping. Uwar sholat, berhenti orang sholat Udah imam Se Kita pitanya, Pak imam Kenapa kau tinggalkan jemaah Dia bilang, saya kentut dah Hei Pak imam, besok-besok Kalau kau kentut, kasih naik dulu kepala supaya dilihat kau pergi Dia bilang, kau lihat dah Kacau sholat, siapa yang salah? Imam, Siapa salah? Hey, imam ini waktu saya ini waktu saya Kisah nyata juga belum jadi ustadz saya waktu itu. Ada kawan saya, fakultas teknik, dia pakai baju takwa, baju gamis pun. Oh, saya orang beriman, ini anak pondok. Aku jadi imam bos. Dia jadi imam, dia baca Al-Fatihah masih aman. Begitu dia baca surah pendi Al-Kafirun, dalam hati saya cari susah ini orangnya. Dia bacalah, saya berdua, nama Fakultas Sastra. Wala antum abidu nama abud, wala ana abidu ma abadub. Wala antum abidu nama abud, wala ana abidu ma abadub. Wala antum abid, wala ana abidu ma abadub. Wala ana abid, ma abadub. Wala ana abid, ma abadub. Ini tuh masih disamping lain, tapi itu terputar-putar. Ini apa? Ibu ini juga kupikir kacau sholat siapa salah? imam siapa salah? imam maka dalam pikir sholat jamaah hati-hati pilih -hati imam makmum siapa saja boleh jadi makmum imam tidak boleh kenapa? ini menyangkut hajat jamaah salah imam kacau masjid kita 2020 ini Kalimantan tengah pilih imam gubernur Jangan pilih karena satu kampung. Jangan kau pilih gara-gara kasih duit. Jangan kau pilih karena satu partai. Jangan kau pilih karena keluarga. Tapi pilih yang kalian yakini orang baik dan akan menyelamatkan provinsi kita. Kalau salah memilih gubernur, maka kalian akan kacau di gubernurmu itu. Hati-hati ya, milih mak, Makmum juga tidak boleh sembarangan bikin supaya samaan kita, sab kita rapat supaya jamaah kita tentram maka tidak boleh ada jamaah merasa lebih hebat dari yang lain kadangkala -kadang itu jamaah merasa paling soleh dalam masjid takbir dia ganggu sudah kita pak kayaknya dia paling ngalim dalam masjid boleh takbir kayak dia mau gigi telinga kita oh, Allah Bismillah Malik kayak oh, kita Malik gigi ok. Allah ah, Santai mas bro Asyadah Ada lagi yang menjengkilkan itu Kita kasih pindah kaki kasih pindah lagi Ada begitu? Ha? Eh, dengar kali ini Mau kasih sentuh kakinya orang Kasih tahu dulu orang Pak Bolehkah kaki saya menyentuh kaki pian? Kalau dia bilang boleh aja, eh, silahkan. Tapi kalau bilang, jangan dek, kau ganggu saya. Saya kalau disentuhkan jari-jari saya, geli. Maka yang langsung kulihat kaki saya. Saya pernah begitu. Saya kasih pindah, dikasih pindah lagi. Saya kasih pindah, dikasih pindah lagi. Saya kasih... <tuh> Selesai sholat ditanya, kenapa dia kakimu setelahku? Saya nah, ini supaya rapat. Kalau kau mau rapat, bukan kaki kasih rapat, tapi siku atau bahu kakimu. Bisa rapat, tapi sapu renggang. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Angkolo, tadi malam kau makan jengkol Orang balik ke kanan kau balik Selamat. Sampai mati diingat bulu -bulu Itu asas Maknanya Jangan kau ganggu tetangga Orang dalam sholat jamaah Kalau kau tidak ganggu tentram dan damai sholatmu. Begitu juga kalian bertetangga Jangan ganggu tetanggamu Jangan kau serobot tanahnya Jangan tanamanmu mengganggu orang itu kalau tanaman dalam Islam kalian tanam pohon, mangga dan manggamu dan dangkainya ke tetangga lewat pagarnya, makanya lewat pagar miliknya tetangga, kalau lewat pagar mahasiswa suasainya, nastanya bagaimana kalau istrinya tetangga menyebrang nah ini itu dong nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian dulu ulama berpesan Kalian mahu sukses dua saja rahasianya. Hablu minallah, hablum minal nas. Hubunganmu perbaiki kepada Allah, itulah sholat. Hubunganmu hablum minal nas, itulah persaudaraan. Jangan berpecah belah. Mudah-mudahan ada manfaat. Banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. InsyaAllah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih Pak Kapolres dan seluruh jajarannya. Terima kasih Bapak Haji Fosan Yang setia mendampingi kita Bapak Bupati Yang menghadirkan masyarakat Dan Bapak Kapolres Woi belum mulai, belum selesai Oi, Oi. Belum, selesai orang, belum selesai baca doa Ya Nah kalau Bapak-Ibu masih mau dengar ceramah saya, silakan nonton Tablik Akbar Damian Indonesia Kultivuan setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30 dengan 1 sampai selesai. Cuma kan lama itu menunggu satu minggu baru muncul. Ada yang setiap saat boleh dinonton. Gimana caranya? Ambil HP, buka aplikasi Youtube. Tulis nama saya Das Atlativ. Aku nanti walekannya Apa cara kau kasih begini? kena suka? jangan kau nonton. Mesti ngemati satu jam kita teriak-teriak bukan begini gini, Beli. Cuma coba habis kota satu jam kan habis kota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kota. Namanya cersei. cerama singkat. Gimana caranya? Start. Follow saya di Instagram. Das atlati 1212 Tulis Das Latif 12.12 Banyak itu ngaku Dasat Banyak yang juga pakai tipu-tipu Yang asli ada centang birunya das Latif 12.12 Sudah ku follow Sudah ku Tidak mau terputar ceramamu Apa masalahnya ini aku yakin Tidak ada pursamu Kau beli kuota dulu ya Mudah-mudahan ada manfaat Terima kasih Sebelum kita akhiri Mari kita kirimkan suratul fatiha Rasulullah Muhammad SAW hasil dan keutaman yang kita ikhlaskan untuk bapak-bapak polisi kita mudah-mudahan diberikan keberanian menegakkan kebenaran dan keberanian menumpas kebatilan Al-Fatiha Al ya, kan, Amin Terima kasih sebelum saya akhiri saya ingin menyampaikan Burung cendrawasi di atas batu Terima kasih dan thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh